Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Widya Kitchen Di video kali ini Aku mau share ke kalian Ini resep masakan sehari-hari Aku masak sayur bobor Ini bayam di santan gitu teman-teman Ada ikan pindang goreng sama sambal terasi Yang penasaran gimana aku buatnya Tonton terus videonya sampai selesai ya Masakan ini emang sederhana sih, tapi ini enak banget, teman-teman. Untuk sayur bobornya, aku pakai satu ikat bayam. Ini udah aku cuci bersih, kemudian satu genggam toge. Aku juga pakai jagung. Ini separuh aja yang aku pakai, ya, teman-teman. Nah, untuk sayur bobot Kita butuh santan ya teman-teman Ini ada 500 ml santan Kemudian ada bumbunya Ini garam, gula Aku pakai roiko Kalian boleh ganti kaldu jamur atau yang lain Ini untuk bumbu yang dicemplungin. Daun jeruk, daun salam, lengkuas Kemudian untuk bumbu yang dihaluskan Ini ada kemiri, bawang merah, bawang putih, ketumbar Sedikit kencur Untuk lebih jelasnya Kalian cek di deskripsi ya Pertama-tama kita didihkan air dulu ya teman-teman Ini untuk membuat sayur bobornya Setelah mendidih kita masukkan jagung kemudian sambil merebus jagung kita bikin bumbu ini untuk bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar kencur sedikit ini aku ulek ya teman-teman ini aku potong-potong dulu biar nanti mudah pas aku ngulek untuk resep lengkapnya kalian cek di deskripsi ya Buat teman-teman yang sudah support aku, terima kasih ya. Buat teman-teman yang baru gabung juga, jangan lupa subscribe biar aku lebih semangat upload videonya tiap hari. Terima kasih sebelumnya. Lanjut lagi, kita masukkan bumbu ini ke air yang mendidih ya, teman-teman. Nah, aku biasanya gini: bersihkan sisa bumbunya kayak gini. Ini udah turun-temurun, teman-teman, kayak gini nih, udah kebiasaan maklum ya teman-teman ini bumbu sama jagungnya kita matengin dulu ya teman-teman kita rebus sampai mereka benar-benar matang. sampai jagungnya juga empuk kemudian kita masukkan bayam Masukkan togenya juga Ini kalau bayam sama toge itu Bentar aja juga udah mateng ya teman-teman Masukkan santan Jangan lupa Sisa bumbunya Gula, garam dan penyedap Kita juga masukkan Aduk terus Ini jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman Ini sebentar banget masaknya Kita aduk terus Kemudian jangan lupa juga Kalian incip-incip dulu rasanya Sesuaikan dengan selera kalian Nah ini udah mateng ya sayurku Udah mantep banget nih Lanjut lagi Kita mau goreng pindang Ini bindangnya udah aku cuci bersih ya teman-teman Ini aku taburi dengan garam Kunyit bubuk Bawang putih bubuk sedikit Sama penyedap Ini aku pakai Royco kemudian aku juga kasih tepung bumbu serbaguna ini sih sebenarnya biar nanti pas digoreng itu enggak kayak meletik-meletik gitu loh minyaknya jadi biar enggak kemana-mana aku lebih suka pakai tepung lebih simple gitu teman-teman ini balik lagi ke selera kita masing-masing ya tapi ini enak kok dijamin nah kemudian kita siapkan minyak untuk menggoreng pindang Setelah minyak panas, kita masukkan pindangnya. Ini kita goreng sampai pindangnya matang dan kecoklatan, ya, teman-teman. ini dia pindang goreng kita udah matang ini bisa kita angkat kita tiriskan dulu minyaknya untuk minyak bekas goreng pindang kita masih pakai ya untuk lanjut kita bikin sambal terasinya Di sini tomat cabai keriting bawang merah bawang putih aku tumis ini digoreng sampai matang kemudian untuk cabai rawit itu aku nggak goreng aku lebih suka yang mentah ada garam, ada penyedap. Ini aku tambahin terasi sedikit. Ini terasinya udah matang ya, teman-teman. Ini -teman. yang kita goreng, kita pastikan udah matang, udah harum. Lanjut, ini bisa kita ulek. Nah, ini dia, kita siap untuk ulek. Nah, ternyata aku tadi lupa belum masukin gula ya, teman-teman. Ini jadi aku tambahin gula. Pantesan tadi ada yang aneh gitu rasanya. Ini dia sambal terasinya. Ini enak banget, teman-teman. Pedes, seger Nah, apalagi ditambah sayur bobor. Ikan pindang ini dimakan siang hari bersama keluarga. Ini udah maknyus banget, hemat tapi enak banget. Bergizi tentunya kalau kita masak sendiri. Jadi, buat teman-teman, selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai.